Dan itu membuat saya tuh kayak Wow Bang Toha keren banget sih Bisa kesana dan bisa nonton gitu kan Pertandingan JDT dan Sabah seperti itu Dan di sini ya saya ingin menonton juga Bagaimana, kenapa gitu kan kok bisa gitu kan Mas Toha ini terharu dan bahagia ya eh, kan bersama dengan Boys of Stride Jiriti. Nah langsung saja guys saya sudah penasaran. Jom kita tengok videonya bersama. Let's go. Ini adalah suasana kami bersama Boy of Wow. harus ada satunya kenapa? Tidak tahu. 30. Saya 31. 31. Oh. Oh, oh. ada yang ngeplan sudah 3-0 Wow, keren tebakannya itu, feelingnya dapat banget gitu. Tadi di luar ramai, ada yang bagi satu. Kenapa harus bagi satu? Satu cukup oh. Assalamualaikum, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat para sahabat-sahabatku yang ada di Johor, khususnya Boy of Street. Oke, okay. sudi menerima saya di sana ya dan okay. semua orangnya sangat ramah-ramah sekali. Bahkan beberapa kawan sahabat Boy of Street ada yang kenal saya juga. "Eh, wak, Lur, sudah ada di sini." "Wah, wak, Lur, ternyata ada di sini begitu." Itu mungkin beberapa sahabat yang mungkin sudah lihat. Ah, oh, betul, betul, terima kasih. betul, Boy of Street terima kasih banyak sekali dan mudah-mudahan Boy of Street ke semakin maju jaya. Amin. Dan mudah-mudahan juga pasukan harimau Selatan bisa mencipta se mencipta sejarah lagi mendapatkan piala Asia, piala champion Asia tahun depan dan mendapatkan piala Malaysia tahun ini amin mantap mas senang enggak senang tenang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayak kayak kayak kaya wajahnya itu kayak terharu banget ya. Istilahnya orang Indonesia tapi istilahnya dikerumuni orang-orang Malaysia, guys, yang mereka adalah saudara kita juga gitu kan. Wow. Masalah, ya. jadi kita perlu masuk stadion. Jadi penyokong dari Mausatan ada juga awet-awet yang cantik manis loh ini saya sorotkan <laughs> dan ini ini jadi ini suasana di luar ya. Wow. Bang, bang Rame banget ya. ini berapa ini skor? Berapa skor ini hari? 21. Kenapa harus ada satunya kenapa? Tahu. 3-0 3-0 ya. Wow. 3 Tadi di luar ramai, ada yang bagi satu. Kenapa harus bagi satu? Satu juga pun. Oh, tuh itu kasiannya Kok Oh, gitu ya. Lah. Namanya pertandingan kan. Wow. Serunya permainan bola tuh seperti ini, guys. supporternya yang kayak gini nih. Ini seru banget asli. Oke, okay. sangat senang sekali ya Mas Toha di sini ya, keren banget. Dan yang pakai peci hanya Mas Toha aja nih, keren. Jadi khasnya dia ya guys ya. Sama kayak di kampung-kampung di sini juga banyak orang-orang memang seperti Mas Toha ini. Kemana-mana pakai kopiah, ya, pakai topi ya. Masya Allah. Teranak wow. Allah Aduh merinding guys asli merinding banget ya Allah Woo. Keren Kenapa kalau nonton supporter kayak gini tuh pasti kayak wow Semangatnya itu pasti berkobar gitu Woo. Mantap keren sih asli seru banget seru seru seru keren kekompakannya itu loh guys keren banget mereka itu Sayang suaranya di sini kurang jelas ya guys ya. Oke okay. la banyak cowoknya la la la la la karena namanya Boy of jadi JDD Keren keren. Da sekali asli Hahaha. <imranch> <TAKS> Ui, jingkra jingkra lompat. Berdoa Mantap. pria banget sih guys asli. Berjuanglah ya. Berjuanglah. Oi ayo ayo. ayo. Berjuanglah Berjuanglah Keren Oh negeriku Berjuanglah Berjuanglah Ah itu apa guys Oke ini negeriku lagi Sebelum mau oh, negeriku apa ya Enggak kedengeran di sini ya. Oh wow. Uh, Meriah banget ya seli. Oh yo, oh, yo, nggak kan ngerti sih. Berjuanglah. Liriknya nggak kedengeran guys di sini ya, Untuk yang sebelum Oh negeriku ya. Berjuanglah. Berjuanglah. Mantap. Wow. Ya, happy banget pasti. Menyenangkan, ojo oke. Oh, berjuanglah. berjuanglah, nah itu apa ya, guys? Udu-udu atau apa ya? Berjuanglah, berjuanglah. berjuanglah. Oh. Uh, ini penyemangat para pemain ya guys ya, suara supporter yang memang menggebu-gebu ya, ya untuk membangunkan semangat daripada pemain-pemain mereka seperti itu. Semua klub pasti ada ya, dan itu yang membuat istilahnya semangat para pemain. Semakin banyak fans, semakin banyak istilahnya semangat yang dikobarkan ya. Oke. Okay. Oh, negeriku! Wow, beda lagi nih, guys! Lagunya oke. Okay. Seronok banget Wow keren banget asli seru dan kebanyakan di sini juga anak-anak muda ya guys ya enak banget. Wow. Di ini adalah keren ya. guys. Tempat menjual baju-baju dan ah, Oke, okay. ada... ada sepatu Separat juga ya. Oh. Itu... Jadi ini kasut kasut para pemain yang not for legend, sale. Legend lah, ditaruh di sini. Oke. Okay. Ini kasut Luciano Figuere. Oke. Okay. Pemain CDT yang sangat sangat bagus sekali. Oke. Okay. Terus itu juga ada kasut para pemain ya itu kenapa ada botol di situ ya guys ya di sini adalah ini para penyokong pasukan Harimau Selatan ya dia memakai okay. baju, baju hitam di sini namanya apa ya Boy of Street lor. masya Allah sangat luar biasa dan ini adalah sesi pengambilan gambar dulu ya masya Allah luar biasa meriahnya ya keren Asli guys, kalau di situ pasti terharu ya kan, bahagia Ternyata gitu di situ, menyenangkan. Saya bisa sampai di sini ya, masya allah. Suasana sangat meriah sekali ya. Ini pasti nanti kalau malam hari sangat-sangat meriah sekali. Oke, okay. berarti ini sore hari ya guys ya. Allah, alhamdulillah. Saya kurang tahu juga ini sore hari apa. Siang hari atau tengah hari ya kan? Jadi di sini kita bisa membeli sesudu ya. Wow, harga sepatunya guys empat puluh lima ribu ya kan dua puluh sembilan ribu ringgit. Wow, mahal banget ya. Karena udah dipakai eh, pemain daripada di GDT ya kan? Ini saya nggak berani cakap keras keras ini ramai ya. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi mas Toha yang merasakan terharu bahagia dan ya cerita bersama dengan Boy of Straight GDT guys Memang seru banget saya aja di sini yang Istilahnya menonton video daripada Mas Toha ini Itu merasakan gitu kan Betapa menggebunya semangat daripada supporter ya kan GDT ini guys Dan Mas Toha juga pasti merasakan itu juga Dan saya lihat temannya Mas Toha itu kayak gimana ya Perasaannya itu kayak mau nangis gitu Kayak Udah nggak berkata-kata gitu loh guys ya Yang pertama kali di video pertama kali Ya kan di part pertama itu Jadi bisa digambarkan bahwasannya Terharu bahagia itu Terharu senang dan lain sebagainya Pasti campur aduk di situ guys Karena kenapa mas Toha ini juga Baru pertama kali ke stadium GDT Bersama teman-temannya juga Dan istilahnya disitu ketemu dengan Boy of Straight GDT guys Nah disitu pasti Menggebu-gebu semangatnya Wow Kayak serasa nonton bola di Indonesia juga seperti itu ya guys ya Supporter-supporternya itu Kalau sudah menyanyikan ya kan Yael-yael mereka Lagu-lagu khas mereka itu ketika saya nonton mereka juga bakalan bergebu-gebu Dan itulah yang menjadi penyemangat pada pemain-pemain sepak bola yang ada di klub kita Seperti itu Oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini Mungkin itu saja video kali ini guys Kalau menurut saya keren banget sih Mas Toha Ini bisa jalan ke sana gitu kan Gimana komentar teman-teman sekalian? Langsung saja ada komen di bawah Pendukung mana teman-teman sekalian? Langsung saja komen di bawah Biar saya tahu juga ya kan Saya pecinta Sabah, Ca. saya pencinta Perak lah dan lain sebagainya Silahkan komen di bawah ramaikan komennya ya guys ya terima kasih sama jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh